Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahal khoyyir haluka wa kaifah Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dengan kelas 4 Nah pada materi ini Pada materi yang lalu kita membahas Fil Fasli yang pertama Nah untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut Ada yang masih ingat apa arti dari Fil fasli? Ya, at fasli adalah di kelas. Nah, masih masih semangat ya anak-anak? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran fil fasli atau di kelas yang pertama ini, kita akan mempelajari domir munfasil atau domir kata ganti yang terpisah.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 Nah anak-anak setelah kita mempelajari domir munfasil atau kata ganti yang dipisah seperti ana, anta, anti. Nah, sekarang kita beralih pada kata ganti yang disambung. Maksudnya apa sudah? Jadi kata gantinya itu disambungkan dengan kosa kata yang sebelumnya. Kita lihat pada contoh yuk. Yang pertama ada kata Indi, nah di bawah kata ana terdapat kata Indi. Kata Indi memiliki arti saya punya. Jadi kalau saya punya berarti belakangnya pakai ya. Nah kalau misalkan kamu laki-laki punya, oh berarti kamu laki-laki ya, -laki. nah, bukan lagi pakai anta tapi indaka, kayaknya berubah. Nah sedangkan jika kamu perempuan punya Maka bahasa Arabnya aindaki Nah berubah ya dari kam jadi ki Kemudian jika dia laki-laki punya Berarti indahu Nah kata gantinya yaitu hu Sedangkan jika dia perempuan punya Berarti Di Disini disimbolkan dengan ha Nah, kita lihat bawahnya lagi. Pada contoh itu, ada ada kosakata "li" sedaya kata "li", yaitu artinya milikku. Nah, ku berarti saya kan? Nah, itu tandanya dengan ya. Kemudian milikmu, milikmu untuk yang kamu laki-laki, berarti tadi kamu laki-laki, berarti ka Laka hmm. milikmu untuk dia perempuan. Oh, berarti pakainya laki. Sedangkan untuk miliknya Nah berarti Nyanya siapa ini? Nyanya laki-laki Berarti pakai nyahu Berarti lahu Sedangkan untuk miliknya Dia perempuan Maka memakai laha Nah kita masuk pada contoh ya Antara domirmu tasil dan domirmu fasil Bedanya apa ustada? Kita lihat pada contoh Jika pada contoh domir menfasil atau domir kata gantian dipisah, ada contoh ana til midun artinya saya murid domirnya yaitu ana, sedangkan kalau misalkan saya punya pena, yaitu indi kolamun, kita lihat ya pada kata ana, domirnya atau kata gantinya dipisah, sedangkan pada kata indi, yaknya disatukan ya dengan kata indinya, jadi dia langsung menyatu dengan kata indi, makanya dia dinamakan domir yang Bersambung atau domir mutasil Kemudian pada contoh Anti ustadatun Artinya kamu Perempuan guru Seorang guru nah Sedangkan jika Kamu perempuan punya buku Maka Bahasa Arabnya Indaki kitabun Karena kata ki Menandakan bahwa untuk kepunyaan Kamu perempuan Nah jika anti Kata gantinya dipisah dari kata yang lainnya. Jika "indaki", huruf "k" yang di akhir disambungkan dengan kata "indah". Nah, anak-anak paham ya? Perbedaan antara domir mufasil, domir yang dipisah, dan domir mutasil atau domir yang disambungkan. Nah, bisa dipahami ya. Nah untuk materi yang terakhir yaitu kiro'ah atau membaca. Mari kita baca dan kita artikan teks berikut. Ana azizun saya aziz. Ana tilmidun jadi dun saya murid baru. Filfasli Robi di kelas 4. Filfasli di kelas ada ustadun ustad wa tilmidun dan murid laki-laki wa kursiun dan kursi wa maktabun dan meja wa ghairi dalika dan lain sebagainya alkitabu buku wal dan penggaris alal -al maktabi di atas meja li hakibatun jadi datun tas baru ini milikku Fi fil hakibati di tas kitabun wadaftarun buku dan buku tulis wakolamun dan pena wakolamur rososi dan pensil wawiridhalika dan lain sebagainya. Nah anak-anak setelah kita artikan kita tahu satu-satu ya makna dari kata-kata bahasa Arab di atas. Nah bagaimana sudah paham semuanya? Sudah paham ya Alhamdulillah Nah anak-anak untuk tugasnya silahkan kalian baca Dan artikan teks yang sudah kirim lewat pdf Nah nanti silahkan boleh dengan VN voice note Atau dengan video Sudah tunggu ya alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini